Tuan Sekretaris Direktur, Tuan yang terhormat kepala sekolah dan yang terhormat para Bapak Ibu guru, Tuan yang terhormat dan yang saya banggakan teman-teman saya sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Robbi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nama Ahmadin, malah Ali, Masrovi aja nama ban. Puji syukur kita panjatkan kepada ilah Robbi yang telah memberikan kita kesempatan dan kedepatan iman sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang Insya Allah warfing. Salawat dan taslim kita kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu wa Alaihi ala ala. Wasallam. Biarlah nabi yang telah membawa kita dari era kegelapan menuju zaman terang terang dari zaman keberdahan melalui zaman kecerdasan. langsung saja kami dari tim bahasa inggris akan mempresentasikan mempresentasikan to be simple present yang akan menjadi materi utama kita pada hari ini dan tak lupa pulang kita ucapkan terima kasih kepada para pemilik kami yaitu pastatan Mr. Sorno Miss Sorpine SPD, Subardi, Mr. Supardi SPD, Mr. Asula SPD, Terima kasih kami ucapkan. Uh, kami akan persilakan presenter pertama ya, yang akan dijelaskan oleh Mohammad Rizki Lestari Sions. Uh, thank you for the, Mr. Reski as the as the moderator in English team. But before I start my explain, uh, Miss Ulfa, how's your day? I hope you will be fine. And Mr. Nasir Ahmed, how's your day? Okay, I hope you will fine Now the definitions of to be. what is to be is nah, secara harfiah to be berarti ada atau adalah but in indonesia to be umumnya tidak diterjemahkan to be digunakan